Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti Lovers, lovers, Serta Leslar Lovers dimanapun kalian berede Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Gejora dan Rizky Wilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa para sahabat untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang, untuk selalu memberikan kabar bahagia, vitamin bahagia, dan kabar menarik dari idola kita, Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya vitamin bahagia nih, para yang membina akan sungguhkan. BTS kemarin perhatikan persahabat Masya Allah Kita lihat di sini saat Bunda Lesti Kejora Ini lagi melakukan pemotretan Cara berjalannya perhatikan persahabat Yang luar biasa Idola kesayangan kita Masya Allah Mudah-mudahan selalu membanggakan Selalu membahagiakan kita semua warga kodoha Dan doakan yang terbaik ya Semoga Lesti Kejora Apapun yang dilakukannya Diberikan Kelacaran dan kesuksesan amin ini adalah BTS saat pemotretan kemarin bersahabat tuh kita lihat Masya Allah wanita-wanita cantik persahabat ya salah satunya ada idola kesayangan kita yang selalu membuat kita bangga dan selalu membuat kita bahagia adalah Bunda Lesti Kiciora dan kita lihat juga persahabat ke momen berikutnya ini ada momen spesial nih saat Bunda Lesti di make up Tuh, oleh Kaika Wati Fitriya. aduh si cantik banget ya imut banget nih Bu Lesti Kejora kalau yang make up K. Ika jadi inget kan tragedi kutu dan sate hmm, <laughs> Masya Allah ya nah, kita lihat tuh si cantik emang pas banget ya pakai gaun outfit yang sangat luar biasa Masya Allah komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Leslar Iya, ini dari akun Instagram Faulina Aster mengatakan Manglingin ya Bunda Abang El Katanya tuh pangling banget nih Saat melihat Bunda Lesi ke Jora Yang sangat luar biasa cantiknya Dan kita lihat juga Ke komentar berikutnya persahabat Dari akun Instagram Dimyati6778 Masya Allah, Bunda Lesti cantiknya kebangetan katanya tuh, wow ujian pun persahabat dibagikan ya dari warga Konoha karena penampilan yang sangat luar biasa semakin hari semakin cantik dan semakin langsing tuh Masya Allah. Nah kita lanjut ke persahabat ke kabar berikutnya. Ini juga ada kabar yang sangat membanggakan. Bukan idolanya saja yang membuat bangga, fanbase-nya juga luar biasa. Salah satunya L2Wirod ID. Ini dalam program Leslar peduli anak yang sakit persahabatnya L2W ini memberikan bantuan dana untuk anak bernama Mayviana Saputri dengan sakit yang diterima yaitu tumor otak ayah putri hanya seorang oncol dan membutuhkan banyak dana untuk membantu pengobatan dan biaya anaknya sekali lagi terima kasih nih kepada para donatur yang telah berdonasi kepada L2W. Insyaallah di bulan ramadhan ini menjadi semakin berkah untuk yang berkenan berdonasi Bisa klik link di bio kami Itu ada linknya di bio L2 Word ID Saat penyerah bersama perhatikan dan disimak Ibu dari tentunya anak yang sakit Ini menangis terharu saat tentunya menerima bantuan dari Al-Dwawwe, Masya Allah, tentunya kita juga pasti ikut terharu meneteskan air mata persahabat, ya. Alhamdulillah, fanbase yang luar biasa bukan hanya idolanya saja yang membanggakan fanbase-nya juga. Ini sangat membanggakan sekali. Mudah-mudahan selalu menyebar kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pahala kita berlipat ganda. Amin. Ya, Robbal Alamin. Di postingan ini, perempuan sahabat, tentu banyak sekali tanggapan yang positif diberikan. Salah satunya dari akun Bibah Mumun mengatakan di kolom komentar. Masya Allah, kalian hebat Love Lovers World. Leslar terus semangat menyebarkan kebaikan. Amin. Masya Allah banget ya, kita makin bangga. Dan Alhamdulillah makin bahagia sekali menjadi bagian dari Leslar Lovers. Dan berikutnya para sahabat, kita lihat nih ke momen ketika di acara aksi Indonesia 2022 di Indosiar. Ada momen yang bikin ngakak sekali, persahabatnya, ya, saat Abi Ramzi ini kentut saat live. Bunda Lesti kejora aja, tentunya sampai terpingkal-pingkal ketawa ngakak persahabatnya saat tentunya live. Abi Ramzi ini tentunya kentut persahabatnya, aduh, ada aja nih kelakuan dari host ya, masya Allah. <laughs> Kita tentunya semakin bahagia juga Di acara aksi memang rame banget Kalau ada Bunda Lesti Apalagi kalau ada papa Bapak ya Aduh lengkap sudah pastinya Masya Allah Bunda Lesti sampai ngakak tuh nggak bisa nahan ketawa lagi ya Melihat kelakuan dari host bapak-bapaknya Yang selalu membuat tentunya Ketawa bahagia momen ini pun diripos kembali oleh Aku Love Anusko selar Tentu banyak sekali tanggapan juga Dan respon yang diberikan dari akun Siti Nurul78 mengatakan part bengek gue ngakak ke pingkal tuh warga kuno Haji ngakaknya ke pingkal ya <laughs> Ini sih memang part yang sangat membuat kita ngakak ketawa bahagia melihat Abi Ramzi saat lekentut ya ditujuk oleh airfan tuh Masya Allah emang kelakuan dari host selalu ada aja Tentunya kelakuan yang bisa bikin ketawa. Masya luar biasa. Kita masih menunggu kejutan lain persahabat di siang hari ini. Tata stay itu dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan. Informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.